Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Di Kabar pertama kita sudah mendapatkan tentunya cidukan Dari Bunda Lesti Kejara menu buka puasa hari ini persahabat ya Dari idola kesayangan kita masya Allah Setiap hari Bunda Lesti masak sendiri nih persahabat ya Menu buka puasanya pun endul banget nih persahabat ya Bikin ngiler aduh masya Allah Mudah-mudahan berkah barokah, mudah mudah-mudahan persahabat ya. Tentunya puasanya juga full. Cool. Mudah-mudahan, tentunya kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin. Ini mudah mudahan buka puasa pandanya Abang L hari ini. Kita lihat juga persahabat ya langsung dikomentari oleh Kartika Putri. Kita lihat percakapan, pesan dari Kartika Putri bersama Bunda Lesti Kejora di sini kita lihat persahabat. Kartika Putri, tentunya di sini mengunggah sebuah postingan foto menu buka puasanya Kartika Putri. Kita lihat nih persahabat ada sebuah kalimat juga. "Masa kamu masak?" katanya tuh. "Iya bu, tiap hari dedek masak." kata Bunda Lesti dijawab. "Masya Allah," kata Kartika Putri. Dan kita lihat di sini persahabat ada sebuah kalimat. "Lesti kejoran, nggak mau kalah sama dedek yang masak beneran dan aku beli," katanya tuh. Bunda Lesti, dia disajikan menjawab, haha, bohong ibu mah katanya itu Masya Allah ini luar biasa persahabat. Bunda Lesti kejora, ini setiap hari masak, makin bangga banget dengan Bunda Lesti yang begitu luar biasa, multi talenta banget persahabat. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun sandal putih Bilar jelek dede aja tiap hari masak kalah nih soalnya meski bisa masak niatnya itu loh kadang nggak muncul-muncul wow ini tidak banget persahabat ada juga persahabat yang apa lain dari akun instagram elinur eli 123 bilar kayaknya lebih suka masakan lesti daripada beli beli sama kayak suami saya ivan itu cuma sayur asem sambal ikan asin pasti lahap banget makannya masakan istri lebih enak daripada tentunya jajanan di luar per sahabat, ya Masya Allah kemudian juga selanjutnya kita lihat persabat di sini jokes bapak-bapak banget ya ini ada tentunya video persaahabat ya ketika papa bilar tentunya syuting podcast Irwan Irwansyah dan Tioku Wisnu namun di sini Bapak bilar ngerrosting Tioku Wisnu persabat ya. ini jokes bapak-bapaknya semakin bagus banget nih Papa Bilar makin keren dan pastinya ditunggu sekali kejutan podcastnya. Semoga ada kabar baik, kabar bahagia yang tentunya warga Konoha dapatkan dari podcastnya Papa Bilar bersama Tiuku Wisnu dan Irwansyah. Begitu banyak juga persahabat ya tanggapan komentar yang diberikan, diantaranya dari akun Senja Leslar. Ujian kemarin benar-benar seleksi alam. Leslar benar-benar dapat pertemanan yang insya Allah tulus, selalu membimbing dan membawa mereka ke arah yang lebih baik lagi. Ingat banget di vlog Sumba yang di dalam mobil, Bang Bi pernah bilang suatu saat pengen hijrah, kayak Ari Untung dan artis senior yang sudah hijrah, dan Dedek mengaminkan. Dan sekarang Allah dekatkan Bang Bi dengan artis-artis senior yang sudah hijrah, Masya Allah mudah-mudahan istiqomah konsisten untuk menjadi pribadi lebih baik dan terus belajar tentang kebaikan. Amin. Kemudian juga persahabat kita mampir di unggahan Leslar Entertainment satu jam yang lalu Persahabat di sini memposting beberapa momen vlog di Leslar Entertainment. Program favorit kamu di Leslar Entertainment Persahabat kira-kira? Dari sembilan TV oleh-oleh umroh ini konten mana yang kalian suka? Itu pertanyaan dari admin LE. Persahabat ya. Dan kita simak aja nih beberapa tanggapan komentar. Di antaranya dari Kak Resa sekelas 24lar. Jujur saya suka vlog natural keseharian aja jalan mengalir. Itu salah satu tanggapan dari Kak Resa. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Lestiner Fashion. Semua favorit Tapi paling favorit Yang ada Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Aka Abang El Aka Abang Fatih Aka Mbul Aka Ayang Apuh Katanya tuh Aduh Masya Allah Warga Kona pengen banget Yang ada Abang l-nya Itu yang terpenting Bismillah saja mudah-mudahan bisa dikabulkan Dan mudah-mudahan juga Leslar Entertainment nya bangkit Semangat dengan wajah yang baru Dan semoga Leslar Entertainment semakin sukses Kita masih menunggu cedukan lain hingga kabar terbaru lainnya di malam hari ini Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Default TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Dilar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh